Mbah Abdullah Salam atau Kiai Abdullah bin Abdus Salam Rahimahullah Kacen Pati, Jawa Tengah Itu diakini juga keturunan dari kalangan Bani Hashim Wakilah silsilah beliau menyambung sampai kepada Syekh Sayyid Abdurrahman Basyaiban Mbah Sambu Lasem dan juga bertemu dengan silsilahnya Mbah Bayubawi Lasem, Mbah Yai Hamid Pasuruan Kiai Ahmad Setik Jember dan Gustur, memang catatan-catatan silsilah itu sebagian masih diperdebatkan. Tapi, Mbah Tullah ini adalah seorang yang amat hati-hati. Lagi pula beliau adalah Mbah Tullah Salam, lebih dari sekedar seorang Kiai. Dikisahkan seseorang bertamu, menyerahkan amplop tebal berisi sekepok uang. Nuun saya, Mbah. Ini sedekah saya. Kata Mbah Tulah, "Lu untuk aku." "Iya, Mbah." Mbah Abdullah manggut manggut "Apa di kampungmu sudah enggak ada orang fakir?" Si Tamu ini kaget dan serta merta kecut hatinya, tapi berusaha menjawab dengan hati-hati. "Yang di kampung saya insyaallah sudah semua, Mbah. Ini saya sediakan khusus untuk Simbah." Sinar mata Mbah, Mbah tidak berkurang tajamnya jadi aku ini kamu anggap pekir. Der. Nyaris pink santamu itu. Keringat dingin bertotol-totol di dahinya. Begitu takut hingga lidahnya lumpuh. Tak mampu berucap walau hanya kata ampun. Mendengar kata-kata Mbah Dullah ini. Tapi senyum mengembang di wajah Mbah Dullah. Membebaskan si tamu dari himpitan gunung. Ya sudah pokoknya ini buat aku ya. Suara Mbah Dullah jauh lebih ramah. Iya Mbah, tapi tasorufnya terserah aku loh. Tamu itu cuma mampu mengangguk lemah. Mbah Dullah menengok ke halaman rumah. Santri-santri cilik berkeriaran dan berjengkerama. Mbah Dullah memanggil salah satunya. "Henger, nak, kamu, ya ya kamu, sini. Kepada santri itu Mbah Dullah mengelurkan amplop pemberian tamu yang sekepok itu bagi-bagi dengan teman-temanmu ya santri anak-anak itu melungu tak percaya diberi duit oleh Mbah Tulah. tapi Mbah Tulah menggerakkan tangannya memberi isyarat supaya dia lekas beranjak sana sana cepat ke teman-temanmu santri kecil itu beringsut keluar rumah dan begitu lepas dari pintu ia langsung berteriak-teriak memanggil teman-temannya riuh rendah pecah Bantulah tersenyum-senyum memandangi santri-santri cilik -santri berkejaran di halaman berebut bagian. Lihat, beliau berkata kepada tamu itu, "Duit sampean sudah bikin gembira anak-anak sebanyak itu." Wallahualam, bisuap.